sembah sembah, kamu mencari, tapi ke sini di sana, aku tidak akan berhenti mengikutimu. Sebelum tubuhmu kubenamkan dalam kuburan bersama aji tak Gunung yang kau miliki. <tuh> memiliki kelemahan di sana Tidak terkecuali panjang sona milikmu Aku ingin tahu Apa panjang sona juga mampu menahan seorang racun <tik> Dia お前<ス><ス><ス><ス> Kalau mau bagaimana Wirat, kita hanya buang tenaga, setiap kali berhasil dia, kemudian dihidup lagi Kemungkinan yang paling menyakitkan adalah, bisa-bisa kita yang jadi korban Tadi saya dengar, kamu bicara bahwa semua ilmu punya kelemahan. <SILENCIO> Sebenarnya, saya... Coba <SILENCIO> menggetak saja, Pia. Ya? <SILENCIO> Tidak, Wira. Ucapanmu itu benar. Kita cari tahu kelemahan ilmu Pancasona itu. Kita cari guru yang mumpuni. Siapa yang tahu, bi? Saya mengira itu hanya cerita dongeng dari... si Sugriwa Subali. Kalau ilmu itu ada di Tanah Jawa ini, maka pasti penangkarnya pun ada di sini, Wirat. Sudah, telah obatnya. Hmm? Ayo. Sintawati dengan Pancasora Pria Mitra dengan Rawarontek Kedua ilmu itu yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh Guru Durgandi. Kakak, mereka selalu menggunakan ilmu racun dan ajian halimur. Untuk bisa lepas dari kejaranku Itulah sebabnya Mengapa mereka beberapa kali bisa lolos dari tanganku Ajian Halimun harus dilawan dengan ajian yang sama Sehingga dia tidak dapat bersembunyi dalam alam kesat mata uh, uh, hmm. Saya yakin Sudawirat tidak akan lagi datang kemari. Saya akan mengunjungi Eyang Rito Upadita. Oh ya, saudara seperguruan kalian yang mengantarkan surat dari Paman Krodanala masih ada di sana juga. Tuhan, tuan, siapa nanti yang akan menggantikan guru mengajar di pada pekan ini? Tanpa guru, pada bukan sebesar apapun pasti akan runtuh. Muri tertua membimbing adik-adik seperguruannya. Saya pernah mendengar dari wikub Upadita. Tentang adik seperguruan Mpulabda Jaya yang mendirikan pada bukan kecil di Gunung Muria. Oh, paman burung posanjaya? Uh, saya tidak kenal lamanya, tapi mungkin yang bisa nak sebutkan itu benar. Hmm, saudara seperguruan kalian yang menunggu di pertapan wikub Upadita bisa menghubungi Mpul Sanjaya dan menceritakan keadaan pada bukan ini. Ya, itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jagat seksama sampai salah seorang di antara kami bisa diangkat menjadi guru. Hmm. Apa rencanamu sendiri gitu ya? Eh, uh, saya akan menjemput antri di Kalingapura, baru kemudian ke pertapaan Rincopadita, Nyai Dewi sendiri. Saya akan mencari seorang guru ilmu halimu Entah di mana Ayam yang bengong biasanya mau ayanan loh. <laughs> See yeah. Kamu sangat paham, Ratri? Ratri... Saya sudah pernah cerita panjang lebar kepadamu tentang tantri. Iya kan? Apakah perlu saya ulang-ulang lagi? Tidak perlu kan? Ratri... Ratri... Namanya cinta masri cemburu... <tuk> Aduh... Terima kasih... Terima kasih. <tuk> <tuk> ya cemburu tahun ini wong warung kalau melihat saya ngobrol sama nenek atau nini canggih saja dia muring-muring kok saya didiam keempat hari <tuh> tapi saya tidak apa-apa wong namanya cemburu itu ya pertanda cinta ya toh hehehe <tuh> <tuh> salah wong <tuh> salah apanya <tuh> cemburu itu bukan pertanda cinta hmm? tapi pertanda serakah Mementingkan diri sendiri Dan mau menang suci eh, Apaan tuh? tuh Tapi kata orang memang begitu kok <tuh> Eh, eh. Woro Sumbadra apa kurang cintanya Nga sama Raden Arjuna Sangat cinta <tuh> Tapi dia merasa ubirang Merasa malu dan merasa terhina Kalau Raden Arjuna Ditolak cintanya Oleh wanita lain Itulah sebabnya Raden Arjuna Banyak sekali memiliki istri <tuh> Dan semuanya Rukun kok Haha <tuh> <tuh> <tuh> Itu kan cerita <tuh> wayang Mahabharata. Dengan contoh dan perlambang tentang watak dan sikap manusia oh. uh, dong. Uh, uh. Terus terang sikapmu ini aneh ini. Mungkin wanita semata sumbater di dunia ini cuma ada satu. Yeah. Bisa jadi sumbaderanya memang satu, tapi sikapnya tentang cinta. Bukan sesuatu yang buruk untuk ditiru bom. Wah, kalau begitu Tuhan Aditya benar-benar manusia paling beruntung di muka jagad ini Sejujurnya Raden Arjuna adik Aditya malah sangat setia kepada saya Ratri, tunggu! Ratri! yang mencintai tantri. Sudah lama dia menjadi istri saya. Sebenarnya Kakang ingin, kan? Ah. Tapi karena ada Galuh Parwati, maka terpaksa keinginan itu tidak terlaksana. Ah. Sekarang Aku ratu saya sebagai Saya так Saya hanya Oh, obat ya. di kantong tainku. Ya. Ya, bukan, bukan yang itu. Ada bumbung yang lebih besar. Isinya serbuk untuk untuk mengetik darah Iya, iya kan. berikan di dadahku-dadahku Biarkan saja, artinya kamu setiap hari akan merawatku, ya kan? Hmm, enak saja... coba urip ora tau leren tekan lua kuaramandi he he, he. lo kok mendung itu-itunya seperti apanya tuh maksudnya apa sih eh, perempuan itu bukan mengobati kakak suliwa tapi uh, tapi apa tapi uh, tapi merangsang berakhir kakak suliwa ini, ini orang sedang jatuh cinta itu ya wajar toh biasanya memang begitu waktu kaki saya ke Sreo Nini Waromondi juga begitu begitu bagaimana? <tuh> ya begitu itu pijitnya membuat saya <tuh> keliengan <tuh> <tuh> Bongo bubur itu buat siapa? Siapa lagi, ya? Tuan Suliwa, kalau sakit, manjanya bukan main, minta makanannya, jangan yang aneh. -aneh. Selalu enggak. Eh, boleh saya masuk? Uh, Bowo sedang memasak koro katanya buat Red. Eh, eh, iya tapi kakak, kata Bowo kalau kakak sakit manjanya seperti bayi. Ayo kakak. itu tugasnya tapi kalau kebanyakan pesanan dia kan juga jadi pusing kakak ayo A lagi ayo eh. dan lagi tergurus begini saja kok sakitnya sampai berlama-lama sih kan? kalau dulu waktu terkena ajian reka gunung kakak boleh begitu boleh bermanja manja tapi sekarang kesana jadi kekanak-kanakan kakak Tidak pantas sekarang kalau kakak ah. Ah. Kakak, dimakan lagi kakak Diam Tandri, cukup ah. Ah. Kamu sudah kelewatan Tandri kamu selalu menyakiti hati orang lain dulu kamu sakiti galuh kemudian kamu sakiti kekasihmu sendiri sekarang kau sakiti dia sebenarnya mau mau apa tantri? loh saya saya tidak mengerti maksud kakak jangan pura-pura tantri Tau. jawab apa mau-mau sebenarnya? Kamu ingat? Saya hampir bunuh-bunuhan dengan Aditya juga karena ulah kamu, Tantri. Ada apa sebenarnya? Ini. Hanya saya yang menderita. Sebentar agak <Gasuh> sampai kita sudah selesai. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan tantri. Lalu kamu berjanji tidak akan mengganggu hubunganku dengan Galuh. Sementara kamu bahagia bersama Aditya. Itu bohong, bohong tantri. Aku tahu kamu sangat mencintai Aditya. Kamu bahkan menyusul Aditya sampai ke pulau kura-kura, iya -Kura, kan? <tuh> Tapi setelah Galuh tewas, pikiranmu kembali seperti semula. Kamu berusaha untuk memperoleh cintaku. Itu sia-sia, Tantri. Itu sia-sia. antri kamu tega selalu menyakiti saya padahal saya sangat menyayangi kamu sayang seorang kakak kepada adiknya kalau begitu beri saya kesempatan untuk mencintai ratri Jangan terus menerus mengganggu saya, ya? ya? Sungguh, saya... Tidak apa-apa, Saya sudah mendengar semua pembicaraan Kakak dengan dia. Eh, uh, saya... <laughs> saya takut kamu kembali salah paham seperti kemarin. <laughs> Kasihan anak itu. Saya bisa merasakan bagaimana sakitnya cinta pertama yang ditolak. Kamu tidak marah kepada dia, kan? Tidak kakan, uh. kalau sesudah kejadian tadi dia masih juga menggoda Kakak, Terpaksa saya selesaikan secara pendekat Sebab artinya dia sudah melecehkan saya Ah, uh. ayo lancuri wai itu benar nini Kasihan nanti tuan Aditya yang sangat mencintai nini harus mengalami kekecewaan Lelaki itu kalau cintanya tidak diterima Sepertinya pengen mati cepet-cepet. Hati ini rasanya urusan. Kamu pikir perbuatan tidak? Ngo? Sama bonggol. Bahkan rasanya bukan hanya ingin mati saja, tapi ingin siapa saja. Dulu itu Nini sudah bisa sayang-sayangan sama Tuan Aditya. Kau sekarang kumat lagi mau mencintai Tuan Suliwa piyeto itu saya memang apakah mungkin dia kesasa atau jangan-jangan mendapat mana bahaya dari jagad saksana ke Kalinggapura memang cukup melingkar dan jalannya membingungkan saya yakin dia tidak akan tersasar karena dia sangat hafal jalan dan mampu membaca bintang ya sebagai orang laut dia punya kelebihan bisa membaca Allah. atau mungkin punya tujuan lain jangan-jangan kemal -jangan. apa Negeri yang paling dekat dengan Jakarta saksana dan Pura adalah Mawapati. T Tapi, mau menemui siapa dia?